Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada siswa dan siswi yang dinyatakan sudah diterima di SMP Negeri 1 Padahera Untuk daftar ulang dilaksanakan dari tanggal 9 sampai 10 Juli 2021. Adapun mekanisme dalam mendaftar ulang adalah sebagai berikut. Satu, bagi siswa dan siswi yang berasal dari SD Lingkungan Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, daftar ulang dilaksanakan di SD masing-masing melalui guru kelas 6 atau operator sekolah dengan mengisi daftar ulang yang sudah disediakan. Dua, bagi siswa dan siswi yang berasal dari luar Kecamatan Padaherang dan Kabupaten Pangandaran, Mendaftar ulang di SMP Negeri 1 Padaherang dari jam 8 sampai 10 pagi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Tiga, daftar ulang dengan membawa berkas yang kurang atau belum dikumpulkan ketika pendaftaran awal. Di antaranya, fotokopi KTP orang tua, pernyataan siswa dan orang tua, yang diberi materai enam 6000 atau sepuluh 10000 Fotokopi akte kelahiran Fotokopi kartu keluarga Fotokopi kartu NISN Fotokopi ijazah Jika ada Fotokopi piagam Atau ijazah madrasah diniah Jika ada Terakhir Fotokopi piagam Atau sertifikat penghargaan jika ada, terima kasih sudah mendaftar di SMP Negeri 1 Padahirang. Selalu tetap jalankan protokol kesehatan di lingkungan rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.